Mari bersama-sama belajar tentang sejarah Monumen Nasional atau MONAS di Jakarta. Monumen ini terletak persis di pusat kota Jakarta. Tugu MONAS merupakan tugu kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, MONAS juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Indonesia baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta. Tujuan pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan akan datang. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederik Silaban dan Insinyur Roseno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli tahun 1975. Tugu Monas punya ciri khas tersendiri sebab arsitektur dan dimensinya melambangkan kias kekhususan Indonesia bentuk yang paling menonjol adalah Tugu yang menjulang tinggi dan pelataran cawan yang luas mendatar di atas Tugu terdapat api menyala seakan tak kunjung padam, melambangkan keteladanan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah surut berjuang sepanjang masa Bentuk dan tata letak monas yang sangat menarik memungkinkan pengunjung dapat menikmati pemandangan indah dan sejuk yang memesona. Berupa taman di mana terdapat pohon dari berbagai provinsi di Indonesia. Kolam air mancur tepat di lorong pintu masuk membuat taman menjadi lebih sejuk, ditambah dengan pesona air mancur bergoyang. Di dekat pintu masuk menuju pelataran Monas itu juga nampak megah berdiri patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kuda. Patung yang terbuat dari perunggu seberat delapan ton itu dikerjakan oleh pemahat Italia, Profesor Kobberlato sebagai sumbangan oleh Konsulat Jenderal Honores, Dr. Mario di Indonesia. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk warga Indonesia khususnya dan dunia umumnya, jangan lupa, like, share dan subscribe.